Nasi dia masuk dalam motor. Oi, wanita kan yakin? dan mesti motor motori bela ini weh mau jangan meladang guys ta jalan telponku tak tak telponku tak Hey, lo halo, eh, oh Oh Ayo, Oh ya, apa deh, maksudnya. Masih banget, Bisa, ini apa macet bawah apa nama Bisa, Ngerasa deh, apa motor ya? Lain goncing L! banjir ya aja mau kajar, Eh, hey, dong. <acadengaya> saya mau, mau, pagaribi ay, ayo oh ya ay, manolo,